Selamat datang kembali di Kreatif Media YouTube Channel. Bareng saya di sini. Nah, kemarin kan udah kita kasih kisi-kisi nih istilahnya kan. Nah, mungkin banyak teman-teman nih yang e, tanya kan, gimana sih caranya moto pakai kamera smartphone tapi bisa sekeren mirrorless atau DSLR. Nah, video kali ini kita akan jelasin itu. Untuk yang tips pertama, e, yang perlu kalian lakukan adalah belajar dasar-dasar fotografi. Nah, belajar dasar fotografi itu apa aja sih yang perlu kalian uh, pelajari nah untuk yang pertama adalah komposisi jadi kita belajar gimana sih tata letak dari objek yang akan kita foto nah untuk yang selanjutnya uh, three rules dari fotografi atau tiga dasar yang perlu yang sangat perlu kita pelajari yaitu yang pertama adalah uh, shutter speed atau kecepatan rana nah kecepatan rana ini akan mengatur uh, waktu untuk buka tutupnya eh, shutter yang ada di HP kalian jadi semakin cepat nanti efeknya gimana semakin lambat nanti efeknya gimana nah kalian bisa belajar untuk yang kedua adalah iso iso ini adalah eh, istilahnya cahaya eh, yang masuk ke sensor eh, kamera kalian itu seberapa sensitif sih jadi semakin sensitif nanti akan hasilnya gimana semakin nggak sensitif hasilnya akan gimana nah yang ketiga adalah Aperture atau bukaan dari lensa nah bukaan dari lensa ini adalah e, mengatur besar hasilnya bukaan lensa pada kamera kalian Nah jadi semakin e, besar bukaannya akan semakin gimana makin turun akan makin gimana Nah kalian perlu banget pelajari itu Nah untuk yang tips kedua adalah kalian perlu banget untuk tahu shortcut kamera dari di smartphone kalian Jadi untuk kalian yang misalnya kan kita kemarin bahas night photography kan uh, Night photography itu sering sekali uh, apa objek yang kita pengen itu tiba-tiba muncul gitu loh Katakanlah kita mau moto meteor shower kita kan nggak tahu nih uh, secara pasti detiknya berapa. Nah untuk kalian yang misalnya butuh gerakan cepat, nah bisa aja kalian ngapalin jadi shortcut uh, kamera di smartphone kalian. Jadi misalkan ada beberapa HP yang klik tombol power dua kali, ada yang tombol power sama volume up atau volume down, jadi bisa aksesnya kalian lebih cepat. Nah untuk yang ketiga tips yang ketiga, yaitu pro mode. Nah tips yang pertama tadi sangat apa ya? kalian kalian istilahnya butuh dasarnya dulu, nah kemudian aplikasinya adalah menggunakan promode di aplikasi kamera kalian. Jadi kalian itu lebih fleksibel untuk mengatur settingan-settingan yang kalian butuin, karena nggak uh, semua uh, gambar yang kalian pengin itu bisa kalian dapatkan menggunakan auto mode di kamera kalian. Jadi di promode uh, di beberapa smartphone ada ada di kamera aplikasi kameranya itu udah tersedia promode, ada yang belum. Nah untuk yang belum ini masuk ke tips yang keempat. Nah tips keempat ini menggunakan aplikasi tambahan. Jadi untuk kamera aplikasi bawaan yang di smartphone itu belum ada promode, kalian bisa mendownload aplikasi kamera untuk Android atau iOS semua ada. Jadi kalian tinggal pilih di uh, istilahnya Play Store atau store kalian lah gitu kan nah, nah yang tips yang kelima adalah menggunakan HDR HDR eh, kepanjangannya adalah high dynamic range ya jadi secara gampangnya adalah mode foto ini menggabungkan beberapa foto untuk menjadi satu nah untuk kalian yang suka foto-foto landscape khususnya di siang hari ya kalian bisa menggunakan mode ini karena kan sering banget tuh kalau kita foto pemandangan langitnya terang banget tapi ternyata foreground atau misalkan kita tanahnya itu terlalu peteng, terlalu peteng, terlalu peteng, nah, kalian bisa coba menggunakan HDR ini. Kalian yang punya kamera DSLR atau mirrorless, mode HDR itu bisa kalian dapetin dengan cara bracketing, bracketing exposure. Nah bracketing exposure ini nanti bisa kalian gabungin tiga, tiga foto misalkan. Uh, bracketing plus 3 di kosong dan minus 3 exposure nah jadi kalian bisa nggak begini tiga foto kalian uh, menggunakan aplikasi tambahan Nah, tapi di smartphone kalian bisa tanpa perlu menggunakan aplikasi tambahan jadi udah bisa jadi langsung nah untuk Uh, tips yang selanjutnya yaitu tips keenam kalian bisa menggunakan flash kamera jadi jangan takut uh, menggunakan flash kamera yang ada di HP kalian cuman ada cumannya nih uh, kalau bisa jangan menggunakannya uh, secara berlebihan gimana maksudnya secara berlebihan nah kamera uh, flash di kamera HP itu biasanya uh, terlalu biru atau terlalu kuning atau terlalu lemah jadi nggak bisa khususnya buat moto potret ya maksudnya orang kita moto orang di malam hari buat moto pakai flash kamera itu biasanya uh, kurang bagus jadi kalau bisa sih kalian cuma menggunakan flash kamera uh, di HP kalian itu cuma untuk fill in atau cahaya pengisi jadi kalau misalnya kalian mau di siang hari nih uh, objeknya itu uh, bayangannya terlalu keras banget maksudnya terlalu banyak kan karena matahari nah kalian bisa pakai flash untuk mengisi atau menghilangkan uh, beberapa bayangan jadi lebih enak aja dilihat gitu. Nah, selanjutnya tips yang ketujuh, jangan takut untuk uh, post pro atau editing hasil foto kalian, karena di uh, Android atau Apple itu banyak banget aplikasi-aplikasi uh, yang bisa kalian gunakan untuk ngedit foto kalian. Dan uh, biasanya banyak juga kok yang nggak perlu bayar yang bayar yang bayar ada cuman yang gratis juga banyak jadi tenang aja aman. nah untuk uh, tips selanjutnya nah ini tips ini uh, perlu alat-alat tambahan nih jadi uh, kalau tadi tips, tips yang tadi jadi kalian nggak perlu uh, apa istilahnya barang-barang tambahan atau uh, istilahnya yang perlu kalian bawa nah yang untuk tips ini uh, ada berapa nih yang selanjutnya adalah berarti tips ke 8 nah tips ke 8 ini uh, sangat penting banget khususnya untuk kalian yang masih uh, berkaitan dengan night photography kalian bisa menggunakan tripod jadi uh, untuk khususnya yang uh, kalian yang suka foto-foto landscape kalian uh, bisa menggunakan tripod karena semakin lama kita menggangge hp untuk istilahnya karena kan kalau night fotografi itu kita uh, banyak berkaitan dengan long exposure jadi uh, shutter speednya lama banget bisa sampai satu detik dua detik tiga detik dan makin lama gitu kan jadi semakin lama uh, kamera kita pegang makin besar kemungkinan untuk untuk hasil gambarnya juga ikut goyang gitu. karena kan kameranya goyang kan jadi hasil gambarnya ngeblur Nah, ketika kalian menggunakan tripod eh, pasti akan steady, jadi hasilnya lebih oke. Nah, tripod ini juga bisa kalian gunakan kalau kalian eh, pengen menggunakan mode HDR, tapi hasilnya kok jelek, jadi eh, hasil gambarnya ngeblur. Karena kan HDR seperti yang udah saya jelasin tadi tiga eh, foto dikabungin jadi satu. Nah, kalau pakai tripod kan udah pasti steady tuh nah kalau pakai HDR pakai tangan biasanya hasilnya bakal ngeblur karena moto tiga kali seringnya tangan kita goyang pas aplikasinya moto menggunakan mode HDR nah untuk tips yang kesembilan yang kalian biasanya kan bawa headset tuh kemana-mana nah kalian bisa menggunakan headset kalian sebagai remote control untuk uh, kamera di HP kalian jadi untuk beberapa HP udah bisa plug and play jadi bisa colokin langsung di klik bisa langsung jadi remote control nah untuk berapa HP ada yang perlu disetting dulu nah jadi kalian perlu karena beda-beda settingnya tiap HP kan jadi kalian perlu googling dulu lah gimana cara settingnya nah untuk tips yang ke-10 nah buat kalian nih yang khususnya buat suka uh, apa istilahnya foto-foto landscape nah selain HDR kalian juga bisa menggunakan kacamata kalian sebagai filter buat E, kamera kalian jadi untuk yang kan tadi udah dijelasin nih kan HDR kayak gimana nah apa hasilnya bisa kalian dapetin juga pakai kacamata kalian jadi yang suka traveling nih kalian misalnya e, pengen cepet nggak pengen repot kan pakai kacamata kalian taruh di depan lensa e, bisa jadi e, istilahnya kayak aplikasi e, apa filter lensa di SLR atau mirror mirrorless nah untuk tips yang ke 11 nah ini nih buat kalian yang suka moto landscape suka moto misalnya apa ya eh yang nggak biasa lah istilahnya buat makro gitu kan buat eh, moto burung kan jaraknya jauh-jauh nih kan, kalian bisa menggunakan eh, istilahnya lensa tambahan untuk kamera kalian di kamera di HP kalian nah e, ada dua nih jadi lensa tambahannya jadi lensa tambahan yang khusus buat e, kamera e, kamera HP smartphone kan ada juga yang bisa kalian gunakan itu pakai adaptor nah kemudian pakai lensa kamera SLR atau mirrorless cuman biayanya lebih mahal kalau itu jatuhnya nah untuk yang lensa apa istilahnya lensa khusus HP itu bisa kalian pilih itu dari wide kan uh, lensa tele atau lensa super tele yang sampai 400 kali itu kan bisa kan. nah untuk eh uh, cuman uh, apa lensa-lensa uh, khusus itu kalian uh, perlu istilahnya pintar-pintar milihnya karena nggak semua kualitas yang dihasilin itu bakal bagus nah untuk yang Istilahnya pakai lensa adaptor gitu kan. Pakai DSLR, lensa DSLR itu kalian bisa ngakalin kalau pengen murah nih, kalian pakai lensa manual yang apa lensa-lensa kamera jadul. Jadi buat yang apa istilahnya Canon atau Nikon yang lensa-lensa lama yang manual, yang masih manual itu harganya uh, lebih murah daripada dan daripada yang apa istilahnya lensa-lensa yang baru tapi hasilnya tetap oke okay juga. Nah, buat kalian yang e, misalnya ah aku nggak pengen beli lensa yang khusus HP atau lensa buat SLR gitu kan kalian yang punya binokular atau istilahnya teleskop gitu kan atau monoskop kalian juga bisa makainya. Jadi tinggal kamera itu ditaruh di viewfinder-nya di apa? istilahnya binokular atau monokular. Buat ini khususnya buat kalian yang suka mantau-mantau burung nih pasti punya, karena hasilnya bahkan lebih bagus daripada menggunakan lensa yang khusus buat HP karena kan kualitas lensanya lebih bagus nah e, sebenarnya ini bukan tips, sih. jadi e, istilahnya apa ya jangan kalian lakuin kalau kalian udah dapat tips yang tadi nah kan tadi udah dijelasin nih kalau pengen zoom atau bikin white kalian bisa beli lensa tambahan nah, untuk yang pengen zoom tapi e, istilahnya nggak pengen beli apa-apa gitu kan, jangan ngezoom pakai apa istilahnya digital zoom di kamera kalian karena bakal hasilnya jelek banget. Jadi kalau bisa kalau ada misalnya optical zoom, pakai optical zoom. Kalau nggak ada optical zoom, jangan maksa pakai apa istilahnya digital zoom karena jelek banget bakal hasilnya. Nah itu aja tips-tips e, buat kalian yang pengen e, moto pakai kamera HP tapi bisa sekeren atau sekelas DSLR atau mirrorless. Nah, jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa komen. Nah, buat kalian yang pengen tahu tips-tips atau trik-trik lain, kalian bisa tulis di komen. Jadi, misalnya, tak aku pengen tips Moto tapi nggak pakai kamera, misalnya gitu kan? Kalian tulis aja di komen. Nanti sebisa mungkin kita bakal kasih tips-tips. Uh, trik dan uh, tips trik yang baru buat kalian. Nah jangan lupa nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Saya Dio di sini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.